Ya ya ya, yang ngerti-ngerti. Waktu marah para kau wawa ya. Heeh.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 serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik. Kabar terbaru, kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai siang kalian saat ini, saya akan memberikan kabar-kabar spesial. Nih, para sahabat, ya, kita ke kabar pertama: ada unggahan spesial dari Atik Batik, ya yang memposting foto Adiskay lagi menggendong Abang El aduh gemes banget ya kita melihat Abang Fatih memang luar biasa semakin hari tambah ganteng sampai atik batik pun ini menurutkan sebuah kalimat ini baru namanya jagoan abang jago, baby L. Wow, ini baru katanya persahabatnya namanya jagoan abang jago. The best banget nih abang Fatih. Selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Komentar pun banyak sekali diberikan. Oleh para sahabat, kita lihat persahabat ya dari mr.mrls.mrb underscore mengatakan Abang L sama Uncle Sky. Tuh, Masya Allah katanya persahabat ya. Selalu saja Abang El membuat bahagia warga Konoha Dan kita lihat ya. juga persahabat di ya komentar berikutnya Dari Nenang Uhti mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, senyum tipisnya Beuh, candu banget abang Wow, luar biasa nih abang El Selalu saja menjadi pusat perhatian kita semuanya Doakan yang terbaik ya untuk idola kita Kemudian persahabat di juga ada kabar dari dream.co.id ada kabar soal Bunda Lesti Kejora di persahabat. Potret outfit Lesti Kejora, simpel tapi harga bukan kaleng-kaleng. Tuh persahabat, disimak ya sebelumnya ada kalimat kehabisan panjang yang dituliskan. Lesti Kejora tidak suka pamer barang-barang mahal miliknya. Padahal banyak barang-barang mahal yang dimiliki oleh istri Rizky Bilar. Misalnya saja, tas, sepatu, sampai outfit yang harganya mencapai puluhan juta. Sikap sederhana Lesti ternyata terbawa ke gaya sederhananya Ibu satu anak ini suka tampil dengan gaya simple dan sederhana dengan semua item outfit yang dikenalkan Meski terkesan sederhana, siapa sangka outfit yang dipakai wanita 22 tahun ini dari brand ternama dan harganya mahal Penasaran seperti apa outfit Lesti? Yuk simak ulasannya berikut Wow, kita simak aja bersama ya. aja. Untuk outfitnya Bunda Lesti Yang pertama dimulai dengan baju yang dipakai oleh Bunda Lesti Ini dress simple nih persahabat ya namun elegan Sekilas penampilan Lesti Kejora terlihat sederhana Dan tidak neko-neko Tapi siapa sangka dari ujung kaki sampai pakaian merupakan barang-barang mahal Cek harganya berikut nih deh persahabat ya. Yang pertama tuh dari dressnya Bunda Lesti Dibanderol seharga Rp 2.500.000 Dan untuk tas yang paling mahal nih persahabat ya Dibanderol Rp 21.843.566 Wow, luar biasa dan ikat pinggang nih persahabat ya Rp 5.790.744 Isinya emang bukan kaleng-kaleng banget nih Kita lihat juga persahabat ya ke outfit berikutnya ini merek Givenchy Paris dan Zara Outfit yang dipakai Bunda Lesti Kejora Untuk Jaket yang dikenakan oleh Bunda Lesti ini dibanderol 37.224.228 rupiah Dan celana jeans Persahabat yang dipakai oleh Bunda Lesti Ini dibanderol 699.900 rupiah Jaket bukan sembarang jaket Siapa sangka jaket Westwood Cotton Island Parka yang dipakai Lesti, keluaran Givenchy yang harganya 37 jutaan Jaget bukan sembarang jaket, lo Masya Allah banget tinggi idola kesayangan Dan berikutnya juga aja kita intip Outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti, merek Gucci yang dipakai ketika pemotretan Di rumahnya Nagita Slavina Floral print dress yang gemas Lesti belum lama ini baru saja melakukan pemotretan Bersama geng Nagita Slavina di penguat itu Lesti memakai Liberty Floral Print Ruffle Maxi Dress keluaran brand Gucci yang memiliki harga fantastis, yakni 61 jutaan Wow, luar biasa bersama ya. dia Itulah beda Lesti, tampil sederhana tetapi harga yang dikenakan bukan kaleng-kaleng Ini sih kebanggaan banget ya untuk warga konohan Kemudian bersahabat ya, kita intip untuk fashionnya Papa Bilar diperhatikan persahabat bapak bilar ini memakai baju panjang persahabat ya saat ini perayaan kelulusannya asisten rumah tangganya bapak bilar yakni oji merek giveensi juga persahabat ya dibantu 17 juta rupiah wow bajunya aja 17 jutaan angel sahabat ya hampir mendekati 18 juta mudah-mudahan mereka beroka semuanya persahabat ya Selalu diberikan kemudahan dan kelancaran segala urusannya Dan berikutnya persahabat Jangan lupa juga ada info penting untuk warga Konoha Dangdut Akademi 5 persahabat akan disiarkan secara langsung di Indosiar Mulai hari Rabu tanggal 29 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Jadi jangan sampai lupa dicatat persahabat ya Jadwalnya jangan sampai ketinggalan Jangan sampai terlewatkan kita akan selalu mendapatkan kejutan bahagia lewat acara Dengduk Akademi 5 karena Bunda Lesti akan tampil di acara tersebut sebagai juri dan berikutnya persahabat kita simak juga ya di kabar yang diunggah oleh KXB30 memposting foto Abang Fatih yang sedang duduk dan ada foto waktu kecilnya Papa Bilar, ini juga lagi duduk persahabat ya, benar-benar mirip ya persahabat luar biasa Abang El dan Pabil waktu kecil memang benar-benar ini mirip banget doakan yang terbaik ya mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu sehat, bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan di postingan ibu persahabatnya tentu ada kalimat caption yang dituliskan abang dan teman lamanya yang ngajarin duduk katanya tuh luar biasa banget dan ada komentar juga dari Cherry Blossom ternyata ayangnya bunda kalah ganteng dari ayang kita guys tuh kalah ganteng ya sama Bang L katanya <laughs> ini sih cute banget masya Allah. kemudian juga persahabat ya jangan lupa sebentar lagi kita akan menyaksikan vitamin bahagia lewat channel youtube Lestari Entertainment jam 2 persahabat ya ini perdada banget ya vlog dari Swiss ini di up siang hari ini jangan lupa bakal lugar vitamin hari ini persahabat di hari minggu